Halo, selamat sore. Nama saya Apanus Tinggal di sepenggalaman Kecamatan TNI Sabadah. ini tadi teman saya, Budi, mau minta testimoni dari saya ketika saya menggunakan produk One More. Pertama-tama, saya pakai produk One More, namanya PNG. Waktu itu, ketika ditempel di badan saya, malam pagi saya enak, besoknya langsung saya belanja belanja, saya pakai terus setiap hari, saya pakai terus setiap hari Setelah satu bulan kemudian Tiba-tiba saya terheran-heran Kenapa saya bisa baca buku? Karena kebetulan saya suka baca buku Saya bisa baca buku tapi Kacamata saya lupa, dimana letak saya nggak bisa Padahal saya mau baca buku Saya senang baca buku, kacamata saya letakkan di mana saya tidak tahu Rupanya bisa saya baca buku itu Wih! Enak banget, bisa baca buku Wih! One more double baca buku Oke okay. Kemudian saya terus pakai dan kemudian ada perkembangan, ada ilmu baru. Saya pakai lagi namanya dekamin. Saya pakai lagi begini 12 seperti Seperti sekarang ada dekamin, ada dua 12 Setelah itu bulan kemudian, saya nggak apa nggak cari-cari lagi minta kusuk dulu saya sekali sebulan harus kusuhan. Sekali sebulan kusuk karena saya supir mobil bawa-bawa kater -bawa, produk. Setelah saya ke tiga produk ini, satu bungkus habis, satu bungkus habis, satu bungkus pak Wih! Oh, yang saya sehat, tak pernah busuk lagi udah lima bulan, dulu saya sekaligus bulan khusus, sekarang udah lagi, puji Tuhan, bangun pagi yang paling enak, bangun pagi dulu agak malas-malasan, saya kan sudah 56 tahun, tapi sekarang puji Tuhan bangun pagi langsung kerja, langsung gerak, yang paling menarik bagi saya adalah produk One More. saya sekarang merasa makin cerdas, hampir setiap minggu ada ide baru untuk membantu banyak orang, dalam ini dan juga untuk menjalankan bisnis one more dengan ini maka kalau anda mau sehat saya sangat-sangat setuju dikatakan sehat sebelum sakit dimana tuliskan saya tidak tahu tapi para ustaz sering mengatakan sehat sebelum sakit maka tempel lah produk sebelum makan pil makan obat, makan obat anda pasti sehat pertama kalau tidak ada uang anda pakailah penci Harganya Rp50.000 satu lembar Pakai 5 lembar saja Anda merasa Serti Kalau ada lagi uang Anda belilah satu paket Ada BNJ Ada BNG, ada Dikamin 12 Ada Dikamin Dan jelas 100% saya pakai Ini ada BNJ Ada Dikamin Ada d 12 Lihatlah wajah saya Benarkah saya orang sehat Tapi yang paling menyiatkan Nanti akan saya jelaskan Kebetulan, tubuh saya makin sehat dan dompet saya makin sehat. Sukses!